Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di prediksinya Toto Makau Untuk Toto Makau jam 7 nanti 7 malam nanti Kita prediksikan sebelumnya Di jam 4 Resulnya 14.9.8 dan untuk jam 7 Kita lihat Kita rumus Ini untuk rumusannya saya setiap angka dilewatin dua. Ya, utamakan prediksi sendiri. Ini cuman nyoba. sajep 4D 3D 2D dan kalau untuk 2D sama ini saya ambil spec ya JP atau untuk 3D dan 2D Lalu, kalau di BBS Ada Rumusan seperti ini biasanya untuk mencari angka 2 D saja, dan untuk angka di atas ribuan, saya suka mengandung dari rumusannya ini. Ini untuk melihat ekor kepala ekor, misalkan keluarnya nanti. 1 3 berarti di sini kepalanya angka 1. Di sini angka 1 tidak ada. Yang keluar angka 4. Tidak ada yang keluar 2, 9 dan 8 ada. 9 ada 3, 8 ada 3. Sedangkan angka 4 dan angka 1 tidak ada di sini. Kemungkinan angka main Untuk jam 7 nanti Di angka 7 dan 6 7 dan jam, jam 6 Itu bisa di kepala Di ekor ya 7 dan 6 Kalau misalkan teman teman apa kuat untuk ekornya di angka 6 teman teman tinggal beli saja misalkan 64 63 60 dan 65 seperti itu kalau misalkan 61 dan 67 itu kemungkinan sedikit keluarnya kalau di kepala ekornya diawali angka 6 ini berapa misalkan dan untuk ratusan dan ribuan kita ngambil di sini Nah, ketemu untuk angka 7 di sini ada 4. Ya? Untuk angka 2 di sini ada 4 juga. Untuk angka 3 di sini ada 3. di sini yang ada yang angkanya ada 3 yaitu angka 3 dan angka 0 0 dan angka 3 sedangkan yang lainnya ini kan resume 9 5 kalau untuk BBF PBFS yang ke-1 saya kuat di angka 5 digit saya untuk total wakil saya buat di angka 3 0 3, kosong. 2 dan 6 saya kuat di angka ini untuk BBFS 3D, 2D, dan 4D nya saya tambahin satu lagi karena 5DG untuk jaga-jaga untuk nanti jam 7. semuanya saya, saya buat yang ke, angka angka ini untuk pbfs nanti jam 7 maka satu dan untuk bbps kedua tiga kosong satu tujuh mudah-mudahan teman-teman semua disini bisa JP itu angka main saya BBFS 1 5dg, BBFS 2 5dg jumpa-jumpa, jangan lupa dari dan subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang dan senangnya untuk membuat kontennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh